Hai, Assalamualaikum Selamat malam, Adi Fitri uh, Maaf saya dan batin Daripada Abroad uh, Media Production Hari uh, ni saya nak kongsi uh, uh, Ilmu Untuk adik-adik kita Sahabat-sahabat kita Yang uh, Selalu message, uh, e bertanya uh, Pasal Program ataupun software Gapwa boleh pakai untuk buat animasi Awak uh, yang sama saat Ok, sini saya nak direct Direct uh, Bagi Pemahaman tu So Abrah menggunakan uh, Software Micromedia Flash uh, Abrah still pakai Micromedia Flash Dulu uh, tu, Yang terbaru ni Adopt Flash uh, Dan macam-macam lagi lah Yang terbaru ni Animator pro, pro Ada semua ada Jadi Sini Abrah nak bagi tahu Hotsimple je uh, Biasa yang Abrah suka guna Itu Abrah uh, Micromedia Flash Ok, dia Micromedia Flash ni Logo dia macam ni Ok Kalau kita tengok Ada logo warna merah Bulat ni Dia ada F Ok, ini adalah Software Micromedia Flash uh, Professional 8. Eh, orang pakai Orang uh, tak pakai Yang heavy-heavy uh, yang, yang terbaru Sebab uh, Dia ada kelebihan dia ni Walaupun dia lama Tapi dia Kita suka menggunakan Dia punya Uh, susunan dia mudah Kita tak kena nak cari Masuk-masuk-masuk Jadi ini dia ada Dia bagi kita Duduk depan paparai kita semua Jadi senang kita nak buat uh, Sebab tu Abrol suka pakai uh, media Flash Professional ni Kita nak dapatkan software ni uh, Download pun ada Hot Trial pun ada uh, Jadi biasa Abrol Abrol beli uh, Pasal kita untuk buat uh, Apa Apa uh, animasi ke, eh? jadi kita beli original lah mana dia dia lagi selamat uh, tryer pun ada untuk belajar-belajar tu uh, boleh pakai tryer punya ok so aku klik pada uh, software tu dia akan keluar macam ni ok ini adalah paparan um, uh, macromeda flash Okey, semua dia ada tepi ni. Dia ada semua dah depan kita ni. Ha, okey. Yang depan ni, ni yang, kita, yang anda lihat semua ni warna putih ni adalah dia punya panel. Panel di mana hasil kerja kita tu dia akan ada situ. Ha. Okey. Dan di atas dia uh, di atas ni ni a uh, tempat layer dia, di sini tempat uh, tools dia dan di sini di sebelah uh, kanan ni Uh, kita boleh adjust macam-macam Alignment ke text ke Color ni adjust color apa semua uh, Basic macam pen, paint eh? Macam pen. Ok sini ada library apa? ni library Ok flash ni Kita kena Betul-betul Faham dia punya panel tu uh, Jangan confuse uh. Jadi Kalau kita tengok daripada atas ni Ok Hmm um, aku akan tunjuk atas dia tu ok ok um, atas dia ni dia ada tools uh, tools ni standard lah kita boleh trust dia nak kecil nak besar nak crop ke nak type text ke apa semua dia ada sini belakang dah dia sini ok tools patu dia ada layer pula tepi ni ni adalah layer layer ni maksud dia uh, stage kita Stage uh, Di mana Objek kita nak buat Okey, Ni satu layer ni Maknanya kita ada satu stage saja. Okey, Boleh eh Lepas tu Dia ada Ada tanda titik ni Tanda macam round Tepi ni Dia ada sini Itu tandanya uh, Frame kita Kalau kita ketah lah. Kalau kita buat animasi tu kita, Dia panggil helayan Ketah Okay frame Kertas satu, kertas dua, kertas tiga, dan seterusnya lah ha, Jadi uh, dialah flash Dia uh, berfungsi sebagai kertas lah Maknanya Hal yang satu Sini kita tengok dia ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30, 40 Sampailah Beribu-ibu Jadi ni adalah kertas semua ni Makin banyak uh, Kita punya frame Kertas tu makin lembutlah kita punya pergerakan animasi tu ha, kalau kita nak lukis pun boleh, kita guna frame uh, satu frame je okay? kalau tak sebut animasi, kita guna satu frame je uh. ok, flash, uh, macron flash ni dia vector graphic. mana kalau kita lukis uh, sesuatu ataupun objek apa, dia tidak akan pecah dia punya kualiti. dia akan jadi smooth Ha, cantik kalau kita buat ok, macam uh, kalau kita lukis dalam ni kita untuk buat colouring book ke apa semua kan kita lukis dalam ni, kita print out dia akan keluar cantik macam buku colouring, macam buku colour tu budak-budak uh, duk lukis ha, ok uh, straight to the point eh. untuk kita pakai apa uh, kita perlu buat dalam flash ni ok, macam pertama tadi yang ni lah, kita kena faham dia punya layer dia ni ada untuk apa layer ni Okey, Kemudian Yang kedua hak Kita kena faham dalam flash ni <coughs> Abang rasa semua sikit um, Ni atas tadi kan abang, Cuma berzoom tadi So Kedua kita kena faham Dia punya Action tools di bawah dia ni Properties Okey, Nampak tak Di bawah ni ni dia ada size 1920 1080 pixel. Okey, abeh besar sikit aku tak nampak. Okey, di bawah tu. Okey. Okey, di bawah ni uh, properties dia ni abrah menggunakan a uh, size 1920 1080 pixels. Ha? Maksud dia tu size kita punya frame untuk kita buat project tu. Haa. Jadi kita boleh adjust sini. Kita nak size berapa? Kalau bentuk uh, standard tu 720 kan. Ha. Uh, jadi ya berapa kali size hot low ni? 1920 0.1080 piksel. Dan berapa kali frame rate dia? 25 standard ah untuk video 25 ataupun 24. Kita pakai lagi banyak lagi smooth dia punya pergerakan uh, tu tapi untuk animasi ni kita tak perlu buat terlalu semu semusangatlah sebab dia me melibatkan masa okey. Okey. Ni apa dak? Ni adalah panel-panel dia ni. So, sini beretul tadi ni panel dia. Okey. Kita nak adjust size dia. Biasanya kalau orang baru buka dia akan keluar lagu lain. Dia, lain, tak macam ni. Okey. Kita nak adjust size frame kita. Kita klik pada size dia ni bawah tadi kan. Okay? Kita klik dia akan keluar macam ni. Okey. Sinilah kita select lah. Berapa saiz kita nak? 1920 ke 720 kita type Lepas tu sini uh, kali berapa dia punya a uh, panjang apa? Uh, lebar dia tu. Okey, tinggi dia tu. Okey, apa berapa ke sini 1920 1080 standard size, standard size. A uh, lepas tu background berapa putih. Okey, frame rate 25 kalau nak pakai 30 pun boleh. Taik 30. Ah uh, kemudian siap semua sekali tu, kita make to default. Make to default ni mana next time kita buka balik uh, software ni, dia akan uh, dia akan kekalkanlah set itu. Kita tak payah nak eja Dia akan kekalkan set itu. Okey, bila kita okey. Okey, dia akan ke keluar macam ni. Okey, so kita nak tahu uh, bentuk layout dia tadi tu kita tengok atas sekali ni tepi belah kanan atas tu dia ada satu patuh dan dia ada 50%. Kita boleh pilih lah. Okey, dia ada 20%. Mati kecil begitu. So kita buat standard lah. Okey, berbeza biasa berpanggil fit to windows. Ah, berbeza fit to windows tu maksud dia dia ketunjuk ha, kawasan apa? kertas kita ni. Ah ni kertas. Okey. Dalam layer pertama atas tadi. Okey. Boleh faham tak situ? Okey. Boleh, boleh tak? Dapat. Kena kenal dulu uh, penggunaan dia tu. Okey. Ketiga apa yang kita kena faham adalah uh, panel uh, library. Panel uh, library. Panel library ni Biasanya kita akan letak uh, Grafik ataupun objek yang kita buat Dalam library ni Haa Jadi untuk micromedal flash ni Kita jangan direct lukis pada Panel, petam, panel asal dia ni okay, Kita kena lukis dalam library Ini okay, library Sekarang ni library ni kosong Ok library Macam mana library dia okay. uh, Gambar library dia macam ni Yang besar dah sikit ni sikit Hah. ok ok saya boleh tutup sekejap dia punya tu pasal kita nak bagi nampok dia punya tu ok ini adalah library ok inilah library dia atas dia ni dia ada color mixer kita boleh ah uh, tukar-tukar kalalah kalau kita nak okey ni alignment ni biasanya kita untuk teks okey okey ni library bawah ni ha uh, dia macam ni library dia dia akan keluar macam ni okey so uh, situlah kita kena tahu kena faham betul-betul uh, aplikasi ni sebelum kita nak buat em um, apa Um, Projek uh, animasi kita. Okey, setakat itu sahaja hari ini uh, kita kongsikan uh, tentang Microsoft Flash 8 uh, dan juga tutorial bersama Abroad. Okey, untuk seterusnya, uh, cara kita nak buat animasi, cara kita nak lukis grafik dengan software ni, uh, boleh ikutlah uh, siri-siri Abroad seterusnya lepannya. Sebelum ni Abra ada buat tapi uh, Abra banyak kepada direct uh, cara nak buatlah. Jadi uh, ramai yang email, uh, whatsapp uh, mereka tak faham Jadi ini ni bagi tahu secara detail sikit uh, uh, penggunaan dia So jangan lupa uh, subscribe, share uh, dan like banyak-banyak uh, Supaya Abra boleh terus lagi berkarya dan memberi ilmu-ilmu tentang cara kita nak buat animasi. Okey, kita jumpa lagi.